kata Bung Karno Inggris kita linggis Amerika kita sedrika itu kata Bung Karno company maunya untung saja Inggris kita linggis Amerika Kita setrika Itu Kata Bung Karno Tuan Tanah Maunya enak saja Inggris Kita linggis Amerika Kita setrika Itu Kata Bung Karno Buruh Tani Didera Luka Nyeri Rakyat menjerit di dalam doa Kini Tak ada yang seberani dirinya Kalaupun ada Dihilangkan saudara sebangsa Kini ada yang seberani dirinya, kalaupun ada dihilangkan saudara sebangsa. Kini tak ada yang seberani dirinya, kalaupun ada dihilangkan saudara sebangsa.